Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel carakita.id bersama Bang bangdani Nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial simple cara membuat thumbnail youtube gaming hanya menggunakan aplikasi pixellab android ya uh, Ini sangat mudah dan cukup menarik dan untuk hasilnya nanti akan terlihat seperti ini cuy Mantap banget ya Oke sebelum kita ke caranya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Agar channel ini makin aktif dan kreatif ya Dan jika sudah Langsung aja nggak usah berlama-lama Buat kalian yang udah penasaran Yuk langsung aja kita simak video tutorialnya Langkah pertama, pastinya kalian harus mempunyai aplikasi pixel lab nya ya teman-teman Dan buat kalian yang belum punya ataupun masih menggunakan aplikasi pixel lab versi lama Silahkan kalian download terlebih dahulu pada link komentar video ini Dan tentunya gratis langsung bisa kalian download dan install seperti biasa ya Oke kita lanjutkan Kalian setting untuk size canvas nya terlebih dahulu Nah di sini kalian pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini lalu kemudian pilih set frame size kemudian pilih preset lalu kalian pilih youtube thumbnail oke yang ini selanjutnya kita masukkan bahan-bahan desainnya ya teman-teman kalian pilih tanda plus di atas ini kemudian pilih from gallery seperti ini ya untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk desain kali ini cuy sebenarnya ada banyak sekali jikalau kalian ingin mendapatkan bahan-bahan yang sesuai keinginan kalian Kalian bisa aja searching ya di browser kalian Dan ini hanya contoh Jadi saya sudah siapkan bahan mentahan khususnya teman-teman Kalian bisa download secara gratis pada komentar video di bawah ini Dan ini tidak saya password filenya ya Langsung aja kalian download seperti biasanya Oke jika sudah kalian download dan ekstrak file rar nya Selanjutnya kita masukkan semua bahan-bahannya Dan pertama saya akan memasukkan backgroundnya ini ya Oke, kemudian tinggal kita setting hingga memenuhi layar seperti ini. Selanjutnya kita kunci layar background ini agar nantinya tidak mengganggu dari proses editing kita nanti. Caranya, kalian pilih icon lapisan di atas ini. Selanjutnya tinggal kalian aktifkan pada icon kunci ini ya, agar objeknya tidak bergeser atau bergerak. Nah, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti tadi.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 dan kita akan langsung merubah jenis fontnya agar lebih menarik lagi dengan cara kalian pilih icon huruf A di bawah kemudian kalian cari font Di sini saya menggunakan font yang eh, yang mana ya yang ini aja ya unisan heavy italics kemudian kita duplikat layer teksnya, lalu kita tambahkan teks tulisan seperti ini dan kita sesuaikan nah kira-kira sudah pas ya selanjutnya kita tambahkan stroke pada tulisan dengan efek ketebalan e, 16 aja cukup sepertinya kemudian kita tambahkan efek emboss juga agar lebih mantap lah ya di sini kita sesuaikan aja seperti ini jika sudah kita beli checklist di atas dan kita bergeser ke layer teks satunya kita tambahkan stroke atau garis tepi dengan efek ketebalan 17 aja cukup oke, jika sudah kemudian kita tambahkan efek embosnya sama seperti tadi ya nah jika pada teksnya mengalami garis-garis seperti ini kalian itu jangan khawatir ya cuy cukup dengan menaikkan atau menurunkan size-nya seperti ini hingga garis-garisnya menghilang dengan sendirinya bisa kalian lihat ya seperti ini kemudian kita sesuaikan aja efeknya jika sudah kita pilih checklist di atas kita rubah warna teksnya agar lebih menarik lagi ya di sini saya akan memberikan warna eh, bagusnya sih warna gradasi oke seperti ini mantap banget ya sampai sini sudah hampir selesai ya teman-teman Dan untuk langkah terakhir, tinggal kita save aja hasil dari editing kita kali ini, kalian pilih icon save di atas, kemudian pilih save as image. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, Di sini saya sarankan ketika kita akan save filenya ini, pada bagian dimension kalian rubah, kalian rubah dari pilihan custom menjadi yang versi ultra, agar nantinya hasil gambarnya itu bisa maksimal dan tidak pecah ya.